Bukit indah, bukit pasal Di penagam wisata, elokan -el -el indah Atau basa, pantai, di pesisir pulau Junjung tinggi adat, budaya kita, kita. Beruang hidup berwasa bi sas salam horas ahoy, hoi ya ho maju maju kami sapa salam oh hor Persaudaraan untuk satu tujuan. Bersama saling tolong menolong Beri rakyat tersinta <SILENCIO> Kami sapa salam Horas oh ahoy menjual-jual Dengan tangan dalam lingkaran multi etnis gerakan tali persaudaraan Untuk satu tujuan yang